Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'audzu billahi minasy syaithanir rajim Ya Jemaah ja la Masjid Al Manar rahimakumullah alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur Allah masih mengizinkan kita berkumpul karena ketaatan kita diizinkan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita tadi diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat, salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul husna beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya robbal alamin. Saudara-ku hari ini kita meneruskan pembahasan kitab karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Dan kita masih dalam pembahasan salah satu di antara alamatul kubra, 10 tanda-tanda besar kiamat yakni ad kabut asap Jadi kita sampai di halaman 611 bagi yang ada kitabnya. Dan di halaman 611 ini kita mengangkat satu asar dari Abdullah bin Mulaikah yang berkata, aku berangkat pagi-pagi untuk menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah pada suatu hari Lantas dia berkata, ma nimtul barihah hatta asbah. Aku tidak tidur malam ini sampai pagi. Aku bertanya, mengapa? Ibn Abbas menjawab, kalu tala al kaukabu dzidnabe, fakhshitu ayakuna tajalu, qad taraq. Orang-orang berkata bintang yang berekor muncul malam tadi. Aku khawatir bahwa ad-dajjal sudah muncul. Maka aku tidak tidur sampai aku memasuki waktu-waktu pagi. Kami katakan, ini kata Syekh Mubayyad. Asar ini sahih dari Hibrul Ummah. Sang tinta umat karena luasnya ilmu sekaligus ahli tafsir Al-Quran Ibnu Abbas radiallahuanhu ma. Jadi Ibnu Abbas ini atau Abdullah Ibnu Abbas adalah putranya Abbas. Abbas ini pamannya Rasulullah SAW. Jadi Abdullah Ibnu Abbas ini apanya Nabi? Hah? Sepupu ya, seperti juga Ali. Ali bin Abi Talib Abu Talib ini pamannya Nabi Jadi Ali adalah Sepupunya Nabi Sekaligus menantu Nabi Karena menikahi Fatimah Nah Ibnu Abbas ini Termasuk salah satu dari sekian Abdullah Di kalangan para sahabat yang dikenal Minal fuqoha Ahli fikih atau ahli Dalam ilmunya tentang agama Dan khusus Abdullah bin Abbas ini dia dikenal sebagai ahli tafsirnya para sahabat. Dan dia telah didoakan oleh Nabi sambil menyentuh dadanya Nabi berdoa Ya Allah bukalah hati dan pikiran anak ini agar mudah memahami kitab. Ya. Nah jadi di dalam asar as tadi asar as itu bukan hadis ya. Kalau hadis itu ucapan. Nabi SAW atau perbuatan-perbuatan Nabi atau diamnya Nabi terhadap suatu peristiwa yang dikerjakan para sahabat. Tapi kalau asar itu adalah ucapan sahabat, atau ucapan tabi'in, atau ucapan Tabi tabi'in itu disebutnya asar. Asar itu dari kata yang maknanya jejak, jejak-jejak. Nah, jadi asar yang diucapkan ibu nafas ini mengandung beberapa petunjuk agung. Yang paling penting dia mengaitkan antara terbitnya bintang berekor dengan tanda asap yang dianggap sebagai salah satu dari tanda hari hari kiamat. Ini mohon maaf nih, kelihatannya kutipannya ada kekeliruan di sini. Sebab di sini dikatakan jalu torok, Maka aku khawatir bahwa Dajjal sudah muncul, padahal diterjemahkannya dengan asap sudah muncul. Jadi berarti ini yang keliru, ininya, apa namanya, pengutipan nasnya, nas asarnya. Mestinya bukan Dajjal, tetapi Duhon. Ya. Jadi, Ibnu Abbas mengkaitkan antara terbitnya bintang berekor dengan tanda dukhon asap, yang dianggap sebagai salah satu tanda hari kiamat. Bisa jadi keterkaitan erat antara dua perkara ini menunjukkan karakter hubungan antara keduanya yakni bahwa terbitnya bintang itu menjadi sebab munculnya tanda asap. Di samping itu, di dalamnya juga terdapat sinyalemen tanda asap itu menunjukkan peristiwa-peristiwa masa depan. Jika tidak, niscaya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak akan ketakutan terhadap ucapan orang-orang tentang munculnya bintang malam itu. Pada hadis ini juga terkandung petunjuk yang menjamin tanda asap itu terjadi sebelum keluarnya dajjal. Jika tidak, niscaya ahli fikir dan tintanya umat ini tidak akan mengalami ketakutan terhadap munculnya bintang berekor karena dia pasti tahu bahwa ada beberapa peristiwa yang belum terjadi sebelum tanda ini seperti dajjal misalnya. Jadi artinya Ibnu Abbas tahu betul bahwa dajjal itu tidak akan muncul sebelum asap Asap itu lebih dahulu daripada munculnya dajjal Ketakutan Ibnu Abbas menjadi dalil yang menunjukkan dia meyakini terjadinya tanda asap itu sebelum kemunculan dajjal Itu sesuai dengan hadis yang berisi 10 tanda besar kiamat yang menyebutkan tanda asap sebelum menyebutkan Dajjal ini juga sesuai dengan tindakan Nabi Muhammad SAW dalam menguji Ibnu Suyad dengan tanda asap, karena anggapan bahwa Ibnu Suyad adalah Dajjal. Pernyataan Ibnu Abbas ini juga sesuai dengan deskripsi para ahli astronomi, serta kesimpulan mereka akan terjadinya keadaan yang sangat mengerikan. Akibatnya muncul asap Akibat munculnya asap Yang menyelimuti bola bumi Satu keadaan beberapa saat Setelah jatuhnya meteor ke Ke planet bumi ini ya. Nah jadi Ini asar menarik sekali ya ibnu Abbas R.A. Mendengar orang-orang ber, Berbicara Bahwa semalam mereka melihat Apa tadi? Melihat Al kaukabu kabu Al kaukabu kabu itu artinya bintang berekor. Ya. Kalau istilah kita sekarang bintang berekor tuh apa? Hah? komet ya, komet ya bintang berekor. Jadi kelihatan bintang jatuh ada ekornya gitu. Kan? Nah jadi rupanya ini termasuk perkara yang oleh Ibnu Abbas sangat diyakini. Merupakan tanda sebelum peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman terjadi. Dan ini menunjukkan betapa para sahabat itu sangat sensitif dengan alamat usaha. Tanda-tanda sudah dekatnya hari hari kiamat. Bayangkan. ya Ini Ibnu Abbas ini generasi sahabat gitu loh. Generasi yang ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah wafat. Tiba-tiba suatu malam ada Rumor gitu ya Orang-orang bercerita bahwa semalam melihat bintang berekor Dan itu menyebabkan Ibnu Abbas tidak bisa tidur semalaman ya Karena khawatir ini pertanda Di antara tanda-tanda yang berkaitan dengan 10 tanda besar kiamat Coba bayangkan ya. Ini padahal generasi awal Generasi awal umat ini Yang artinya apa? Masih banyak alamat usaha, tanda-tanda kiamat yang masuk kategori alamat sugro tanda-tanda kecil belum bermunculan tapi karena ini sudah muncul, Ibnu Abbas sampai nggak bisa tidur sepanjang malam karena khawatir wah ini tanda sebentar lagi dukhon datang dan kalau dukhon datang berarti tanda sebentar lagi dajjal keluar ya kan? bayangkan itu generasi awal umat ini kira-kira kita yang hidup sekarang pantasnya bagaimana kalau melihat tanda-tanda yang seperti ini Ya, pantasnya kita lebih heboh, Pak. Lebih sulit tidur mestinya, Hah, gitu. ya, kan? tapi kan kita sekarang seperti tenang-tenang saja, gitu ya, Pak? Ya, padahal banyak sekali tanda-tanda yang Nabi sampaikan di masa kita sekarang ini, bahkan sudah muncul yang di zaman sahabat, atau muncul gitu, ya, kan? Salah satu misalnya, <tuh> Nabi pernah berkata di akhir zaman. Akan muncul umaro penguasa-penguasa yang dikelilingi orang-orang yang buruk dan biasa menunda-nunda waktu sholat. Terus Nabi memperingatkan, jika kalian temui zaman itu, jangan jadi penasehat penguasa itu, bendaharanya, penarik pajaknya, dan polisinya. empat profesi harus dihindari kalau hidup di zaman penguasa dikelilingin orang-orang jahat dan penguasa itu doyan nunda-nunda salat kira-kira sekarang penguasanya dikelilingi orang jahat nggak nunda salat nggak jangankan nunda salat yangnya nggak salat <laughs> ya? jadi artinya apa artinya apa yang sekarang ini cocok gitu loh dengan keterangan-keterangan nabi mengenai alamat sah bahkan ada yang mengatakan hadis ini Hadis tentang empat profesi yang harus dihindari ini Bukan berkenaan dengan zaman kita sekarang nah, Ini berkenaan dengan babak ketiga Kita sekarang di babak keberapa? Babak keempat Babak keempat itu babak apa? Masih ingat? Mulkan Jeberiah Babak kepemimpinan Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak Babak di mana umat Islam babak telur. ya Ini babak keempat Babak ketiga namanya apa? Babak Mulkan Adon. Raja-raja menggigit. Saya sudah terangkan di tempat ini. Apa cirinya babak ketiga? Cirinya sekalipun Nabi sebutkan sebagai era raja-raja menggigit. Tapi pemimpin tertinggi waktu itu. Sebutannya, julukannya masih khalifah. Dan kalau pemimpin tertinggi julukannya khalifah. Sistem bernegaranya apa? Hah? Hilafah. Dan kalau khilafah berarti sumber nilai, sumber norma, sumber hukumnya apa? Quran dan sunnah. Jadi bahkan ada yang mengatakan hadis ini, hadis tentang empat profesi dihindari, bukan berkenaan dengan zaman kita Pak. Dengan zaman raja-raja menggigit. Karena di zaman raja-raja menggigit, bukan rahasia. Kadangkala Allah takdirkan umat Islam punya khalifah yang adil, yang rahmah, yang penuh kasih sayang kepada umat, tapi kadangkala Allah takdirkan umat itu memiliki khalifah yang zalim, yang bengis, ya kan? Nah yang Nabi maksud adalah di zaman itu, di zaman itu ketika umaroknya kalian lihat di kelilingnya orang-orang yang jahat dan menunda-nunda waktu sholat, ingat di zaman Bani Umayyah itu sempat ada kejadian di Damascus, sholat Jumat itu ditunda sampai sudah dekat waktu asar, mak. sampai sudah dekat waktu asar. Jadi bisa dibayangkan Pak Hadis ini, larangan empat profesi ini Sebenarnya menyangkut babak ketiga Sedangkan kita sekarang sudah di babak keempat Pak Yang jangan-jangan kalau di babak keempat Yang dilarang sama Nabi bukan empat profesi ya, 47 kali Yang dilarang selain daripada yang empat itu Karena apa? Karena yang memimpin mulkan Jabriya. Paham ya Pak? Nah jadi artinya apa? Artinya dengan adanya sikap Ibnu Abbas yang seperti ini Padahal beliau hidup hanya Apa namanya eh, Ini kejadian ini Hanya beberapa tahun setelah wafatnya Nabi ya kan Itu begitu sensitif dengan kejadian-kejadian alam yang dia kaitkan Dengan alamatus sa'ah Tanda-tanda sudah dekatnya kiamat Ya apalagi kita pak Kita ini Di akhir zaman bagian khir-khirnya apa sudah babak keempat dari lima babak Dan Seperti berulang kali saya katakan Kalau anda nonton film Jumlah babaknya lima Tapi nyampe di bioskop telat gara-gara macet Eh begitu duduk yang ditayangkan Sudah babak keempat Hitungannya anda nonton awal film, tengah film Menjelang akhir film Menjelang akhir film nah, jadi kita ini hidup Sudah benar-benar di waktu Waktu apa namanya, injury time mbak. Gitu Ya Alhamdulillahnya, kita di babak keempat sekarang Pak Yang kalau di babak keempat, injury time Berarti enggak lama lagi masuk babak ke kelima Dan babak kelima babak apa? Kejayaan kembali Islam gitu. Nah tinggal masalahnya kita siap atau tidak menerima tongkat kepemimpinan Ketika akhirnya Allah Taala takdirkan Siapa tahu di zaman kita masih hidup ya kan? Sang pemimpin hadir, Al-Mahdi Ya kan? The certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, kan ini yang kita kita sedang antisipasi pak. Gitu. Makanya saya sering sampai mengingatkan lagi, kalau udah tahu anda hidup di era menjelang Al-Mahdi muncul, ngapain masih sibuk-sibuk ngurusin uncertified leaders, pemimpin pemimpin yang gak ada sertifikasinya, ya kan? Mau tahun 2024 ke, 2028 ke, 2030 ke, gitu kan? Nggak ada urusan pak. Kenapa? Karena lebih baik kita serius menyambut kedatangan pemimpin yang sudah dapat sertifikasi yaitu al-mahdi ya, dengan cara apa dengan cara menyesuaikan diri dan keluarga kita memiliki karakteristik yang layak untuk bergabung dengan barisan al-mahdi itu yang jauh lebih penting pak ya. baik kita lanjut asar berikutnya dari Ali bin Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an jadi ini putranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya putra namanya Ali pernah berkata la yakhrujul mahdiyyu hatta tatlu'a ma ayah. Al Mahdi tidak akan keluar sampai munculnya tanda yang menyertai terbitnya matahari. Atar yang sahih dari salah seorang ulama tabi'in dan putra dari tinta umat, yaitu Ibnu Abbas ini mengisyaratkan bahwa salah satu tanda munculnya Al-Mahdi di akhir zaman adalah terbitnya tanda yang menyertai terbitnya matahari perkataan seperti ini, walaupun mauquf tetapi dihukumi marfu' sampai kepada Nabi SAW karena perkataan yang didasarkan atas perkara yang gaib seperti ini tidak mungkin berasal dari ijtihad atau pemikiran manusia dengan demikian pastilah sumbernya wahyu asar ini tidak secara jelas menerangkan karakter tanda yang terbit bersama dengan terbitnya matahari pada sejumlah asar terdapat berita yang menerangkan apa yang dimaksud dengan tanda ini nah jadi di dalam pembahasan yang berikutnya ini sejak dari ucapan Ali bin Abdullah bin Abbas ini ada kaitan antara apa yang dilihat di langit ya dengan munculnya al-mahdi Jadi ini termasuk juga apa namanya e, Isyarat tentang kemunculan al-mahdi Jadi tanda di langit itu tidak saja berkaitan dengan isyarat datangnya Duhon Kabut asap Tapi juga berkaitan dengan Apa namanya Hudur al-mahdi Kehadiran al-mahdi ya jadi dikaitkan dengan ucapan-ucapan atau asar-asar yang lainnya diantaranya adalah asar yang diriwayatkan dari Husain bin Ali radhiyallahu anhuma putranya Ali bin Abi Talib yaitu Husein pernah berkata idha ra'aitum alamatan fis sama narun azimah min masyriq tatlu'u فَهِيَ Mahdi الْمَحْدِيِ Apabila kalian melihat tanda di langit, api besar dari arah timur muncul selama beberapa malam, maka pada saat itu orang-orang menjadi lapang. Karena itulah tanda kedatangan Al-Mahdi. Ya. Jadi kedatangan Al-Mahdi sangat berkaitan dengan peristiwa alam, khususnya di langit. Ya dan dia akan munculnya di arah timur ya. Kita tinggal di timur, Pak. Jadi lebih lebih dekat lagi kita kemungkinan untuk bisa melihat tanda itu. Ya. Dan di sini digunakan kata-kata fa indaha farojan nas. Dan saat itu orang-orang menjadi lapang. Menjadi lapang itu artinya apa? Menjadi senang. Ya, terutama umat Islam yang ngerti. Yang ngerti senang, Pak. Wah, ini tanda ini bahwa pemimpin kita sudah Jadwal dekat muncul ini. Tapi kalau bagi yang gak ngerti, mungkin mereka hanya sibuk mencari teleskop, mencari alat-alat canggih optik gitu ya, untuk bisa mengabadikan peristiwa alam yang unik itu gitu Pak. Ya kan? Mungkin perdatangan Pak dari berbagai negara, ke wilayah timur sini, termasuk Indonesia, untuk bisa mengambil videonya yang canggih gitu kan. Tapi bagi orang beriman, kita gak kagum dengan itunya saja. Tapi yang lebih utama kita mengagumi, wah ini tanda dari Allah. Al Mahdi sebentar lagi akan akan muncul ya. Sedangkan dari Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Jadi ini anak laki-lakinya Ali, namanya Muhammad. Ini berarti bukan dari Fatimah ya, dari istri yang lain dari Ali bin Abi Talib. Karena dari Fatimah kita tahu Ali bin Abi Talib cuma punya Hasan dan Husain ya. Ini Muhammad. Jadi kata Muhammad bin Ali bin Abi Talib. radhiyallahu anhuma, "Idza ra'aytum nara" Minal ayyamin, awsabah, ali Apabila kalian melihat api Dari arah timur Selama tiga hari atau tujuh hari Maka jatuhkanlah diri kalian Pada kelapangan keluarga Muhammad Maksudnya jatuhkanlah Sambutlah Sambutlah kedatangan keluarga Muhammad Maksudnya Al-Mahdi Karena Al-Mahdi itu Min etroti Fatimah dari keturunan Fatimah dengan Fatimah adalah anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dalam apa namanya sebuah hadis Nabi pernah mengatakan al mahdiyu min ahli baiti min etroti Fatimah al-Mahdi itu dari keluargaku Ahlul bait dan dia dari jalur Fatimah ya. nah dari jalur Fatimah berarti kalau enggak Hasan Husain. begitu kita ahlu sunnah jamaah cenderung meyakini bahwa Al-Mahdi itu dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Talib Ta Kalau kaum Syiah meyakini Al-Mahdi dari keturunan Hussein, ya. Dan itu lagi-lagi menunjukkan betapa Syiah ini adalah ajaran yang sangat apa namanya eh, prasis, pak Kenapa sih mereka apa-apa Hussein, apa-apa Hussein? Hasan nggak pernah disebut-sebut sama kaum syiah pak, nggak pernah. Hasan tuh kayak apa figuran aja gitu. Padahal Hasan lebih abangan daripada Hussein, iya kan? Ya, dan kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah meyakini Al Mahdi itu dari garis keturunan Hasan. Nah, kenapa mereka selalu apa-apa Hussein? Karena Hussein pernah menikahi seorang putri Persia pak, putri Iran, ya. Makanya semua imam-imam Syiah itu adalah anak keturunan Husain, pak. Bukan karena apa, pak? Karena Syiah ini ajaran rasis, pak. Ajaran Iran-oriented, Persia-oriented, pak. Makanya saya peringatkan siapapun diantara kita, kalau ada kenalan kita, apalagi keluarga kita Kena Syiah, ya kan? tolong diajak taubat deh. Ya. Anda udah capek-capek jadi Syiah. Tapi di mata orang Syiah, anda belum Syiah. Kalau apa? Kalau nggak punya darah Persia, kalau nggak punya darah Persia, bukan Syiah, pak. Kecuali nikah sama perempuan Syiah, perempuan Iran, baru dianggap, wah, ini ada ada bibit nih, ada bakat jadi Syiah. Nah, jadi Saudara Kura Kembali kepada masalah ini, Muhammad bin Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa nanti api yang muncul di arah timur itu ada rentang waktunya, pak. Tiga hari atau tujuh hari berarti antara dua ini. Kalau nggak tiga hari, tujuh hari akan tampil apa namanya api tersebut dari arah timur. Sementara sahabat kaaf, Rodialo An, berkata, "Innahu, ya najmun, minal, mesrek, oblah, khurujil mahdi, lahu, dan bun, akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya al-mahdi." bintang itu memiliki ekor yang bersinar terang ya. jadi ini saling melengkapi pak ada yang kaitannya dengan menjelaskan dia seperti api ada yang kaitannya menjelaskan berapa lamanya, 3 sampai 7 hari ada yang kaitan menjelaskan dia bukan saja terlihat tetapi ada ekornya ya. sedangkan dari kasir bin murrah al-habdrami dia berkata ayatul hidasani Ramadana, finnas, fa in fa tanda bencana di bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kalian mendapatinya, maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu. Nah, ini semakin mengerucut, Pak. Ternyata bukan saja kita diberitahu lokasinya di timur, ya tampilannya ada di langit, ya kan? Anda di langit, ya kan? Kemudian berapa lamanya 3 sampai 7 hari, tetapi juga sudah lebih mengerucut di bulan Ramadan. Itu akan terjadinya di bulan bulan Ramadan. Sedangkan dari Khalid bin Ma'kan, dia berkata, "Innahu satabdu ayatun 'amudan minna. Sesungguhnya akan nampak tanda berbentuk tonggak dari api. Ya Tonggak dari api. Jadi bentuknya itu kayak kayak tiang gitu Pak. Ya Bercahaya kayak tiang. Ya kayak tiang juga berarti ada ekornya kan. Terbit dari arah timur semua penduduk bumi melihatnya jadi nanti dia sedemikian apa namanya, sedemikian jelasnya seluruh penduduk dunia ini bisa melihat ya, tapi sudah barang tentu mereka yang menggunakan teleskop lebih bisa melihat lagi dan pastinya para pengamat astronomi itu akan peduli dengan peristiwa ini tapi sekali lagi saya ingatkan kalau nanti terjadi hal seperti itu ya kan, kita jangan cuman ikut-ikutan pingin motretnya, pingin memvideonya ya kan? Karena yang lebih penting bagi kita adalah mengantisipasi. Ini tanda bahwa Adah kita, pemimpin kita ini sudah jadwalnya hampir, hampir muncul. Jadi jauh lebih penting bukan melakukan itu semua Pak, tapi mempersiapkan diri dan keluarga kita. Ya, kenapa? Karena kan Nabi sudah bilang kalau Al-Mahdi sudah muncul apa yang harus kita kerjakan? Masih ingat? Apa yang Nabi suruh kalau Al-Mahdi muncul? Hah? Bila kalian sudah melihat kehadiran al-Mahdi Berbaikatlah dengannya Karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Berbaikatlah dengannya Walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju Karena dialah Khalifatullah al-Mahdi Jadi Nabi sudah isyaratkan Kalau al-Mahdi muncul apa kewajiban kita? Berbaiat dengannya Menyatakan kesetiaan untuk Menjadi bagian dari barisannya Karena dia pemimpin kita Dan kalau munculnya Di Mekah Gimana caranya kita baiat Gimana caranya pak Ya sebelum baiat ada hal yang harus kita kerjakan apa? Hijrah Kita harus pindah ke sana pak Untuk gabung dengan barisannya Ah, ini kan gak kebayang sama kita selama ini kan? Jadi kalau kita bicara hijrah, pak hijrah itu kewajiban yang ada lagi nanti. Hijrahnya kemana? Eh, Empat pemimpin kita berada. Makanya kalau kita ingin diizinkan Allah nantinya menjadi bagian dari barisan al-mahdi, ya dari sekarang proposalnya sudah diajukan pak, Ke Allah. Gitu. Jangan kita dengan alasan ah, masih lama kali al-mahdi muncul gitu kan? Terus kita gak mikirin. Ya, mesti dipikirin dari sekarang pak, termasuk dipikirin doanya ayah apa nih yang harus kita minta sama Allah, ya Allah izinkanlah, mudahkanlah kami bisa berbaikat dengan Al-Mahdi yang berarti mudahkan kami bisa hijrah untuk gabung dengan Al-Mahdi kan begitu, ya? boleh nggak kita doa kayak gitu, boleh nggak? ya boleh, halal pak. sekalipun nggak kebayang nanti yang ngerjainnya bagaimana, tapi kalau nggak dimulai dari doa yang nggak mungkin, ya. Karena udah berdoa saja belum tentu dikabulkan sama Allah. Nah apalagi gak berdoa. <guruh> iya kan? Nah jadi saudara rahimakumullah kita lanjutkan. Semua penduduk bumi bisa melihatnya. Siapa saja yang mendapati itu. hendaklah dia persiapkan untuk keluarganya makanan selama setahun. Ini saya belum komentar ini Soal mempersiapkan makanan atau persediaan makanan ya setahun. Kak berkata tentang anda yang akan nampak di langit. Ini Ka'ab lagi nih, sahabat Ka'ab Dia adalah bintang yang terbit dari arah timur Menerangi penduduk bumi Sebagaimana terangnya bulan di malam purnama Ini lebih jelas lagi Pak Berarti nanti peristiwa alam di langit itu Pak Sangat mudah terlihat sebagaimana mudahnya kita melihat bulan purnama, Pak. Jadi dia bukan sesuatu yang sulit untuk dilihat. Kenapa? Karena Allah ingin ngasih tanda. Hai hey, umat Islam, pemimpin kalian sudah dekat ini jadwalnya. Makanya Allah ingin memberi tanda yang begitu jelas, yang begitu terang. Dari Ka'ab lagi, dia berkata, "Wa najmun yurma bihi yudii'u kama qamar, thumma yaltawi kama taltawi al-hayah, hatta yakadu ra'suha" Yaltaqiyan wan sama' ma'ahu sautun dan sebuah bintang yang dilemparkan menerangi sebagaimana meneranginya bulan kemudian bintang itu menggulung dirinya sebagaimana menggulungnya ular sehingga kedua ujungnya hampir bertemu dan bintang yang dilemparkan dengannya menjadi panah yang menukik dari langit diiringi dengan suara yang keras hingga jatuh di wilayah timur malah petaka besar menimpa manusia karenanya. Jadi ini bahkan lebih unik lagi ini. Bukan saja dijelaskan bintang itu bisa terlihat, tapi ada yang unik dari bintang itu. Jadi dia menggulung gitu. Jadi dia kayak apa ya kalau orang Inggris nyebutnya swirling ya apa namanya apa swirling tuh eh? apa jadi gini muter-muter gini Pak jadi kelihatan kayak apa namanya kayak kayak ya gitu muter-muter dan hampir ketemu ujungnya satu dengan dengan lainnya terus tiba-tiba ya bintang yang dilemparkan dengannya menjadi panah yang menukik dari langit tiba-tiba dia menukik gitu menukik diiringi suara yang keras Hingga jatuh di wilayah timur, malapetaka besar menimpa manusia karenanya. Ya. Jadi ini peristiwa alam yang bahkan disertai dengan munculnya malapetaka. Nah ini kita kita coba baca apa komentar penulis kitab ini. Informasi yang dipaparkan oleh sejumlah asar ini. Asar-asar yang diriwayatkan dari ulama salafus salih. Baik dari kalangan sahabat atau tabi'in. Maupun selain mereka. Menambah jelas dua atar yang sahih dari Ibnu Abbas R.A. dan putranya Ali Semuanya menguatkan apa yang saya paparkan Yakni bahwa ada keterkaitan erat Antara bintang yang menghunjam bumi dengan tanda asap Sebagiannya secara jelas menyatakan jatuhnya Dan sebagiannya menggambarkan sifat-sifat bintang ini sebelum jatuhnya Bahwa bintang itu beredar di orbit bumi Atau dekat dari orbit bumi selama beberapa hari dan menerangi bumi karena dekatnya hingga menyerupai terangnya bulan. Sebagian dari asar-asar ini mengisyaratkan adanya dampak perusakan luar biasa. Akibat jatuhnya bintang ini ke bumi. Sampai pada tingkatan bahwa sebagiannya memaparkan perlunya mempersiapkan persediaan makanan untuk setahun penuh. Masya Allah. Jadi ini termasuk yang apa namanya. Perlu jadi perhatian kita Pak. Karena asar-asarnya sampai mengisyaratkan. Kalau kata kasir tadi kan Perbanyaklah persediaan makanan Sekuat kemampuanmu Tapi kalau kata Khalid bin Ma'dan Sampai disebutkan rentang waktunya Persiapkan untuk keluarga kalian Makanan selama setahun Berarti apa? Efek dari kejadian ini Akan menimbulkan hal-hal yang menyebabkan Kita sulit dapat makanan Pak. Ya. Yang itu berarti Kita harus punya persediaan ya. Jadi di bunker. Rumah gitu, ada persediaan makanan buat setahun bukan 900 miliar rupiah bukan, ya kan? <laughs> cash lagi nggak ada gunanya pak, uang cash nggak ada gunanya pak. Kalau sudah malah petaka, ya. Kalau sudah malah petaka uang cash nggak ada gunanya pak, ya kan? Yang diperlukan itu hal-hal yang sifatnya, sifatnya in natura, ya? yang bener-bener apa namanya bisa dimanfaatkan, intrinsic value dia punya nilai yang yang memang membawa manfaat. Ya kan, ya seperti kacang-kacangan, ya kan, itu sesuatu yang bisa dipelihara. Forma, ya kan, itu sesuatu yang bisa di, dipelihara dan dia bermanfaat, ya. Untuk apa ya? Untuk melanjutkan, melangsungkan kehidupan kita, karena kita perlu makanan, ya, air minum, ya kan. Kita harus punya sumber mata air, ya kan? Asar-asar dengan penyifatan seperti ini sesuai dengan keterangannya. Dengan apa yang digambarkan oleh kalangan astronom tentang jatuhnya meteor ke bumi, jadi ini semua semakin cocok dengan gambaran para ahli astronomi jika ada meteor yang menghantam planet kita, ya akan menimbulkan, ya malapetaka bencana, ya makanya tadi, kalau kata Kaab, ya kan, bahasa yang dia gunakan, ma'aha, sautun, shadidun, ya bersamaan dengan menukiknya tadi bintang itu ada suara keras yang yang yang muncul hingga jatuh di wilayah timur dan karena itu yusib benasumin hubala syadid dan akan timbul malapetaka besar menimpa manusia karenanya ya penjelasan Hai ah terus dikaitkan dengan surat aktur surat 52 ayat 40 ayat 44 ya yang artinya jika mereka melihat sebagian dari langit gugur mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Ya. Penjelasan ayat ini walaupun berbicara tentang sikap orang-orang kafir yang kafir Quraisy yang berpaling menolak kebenaran sebagaimana yang dituturkan beberapa ulama ahli tafsir dan mengandung ancaman untuk mereka akan tetapi di dalamnya juga terdapat petunjuk yang menakjubkan yakni keterkaitan antara potongan besar berupa bebatuan yang jatuh dengan awan hitam yang tebal dan bertumpuk-tumpuk. Makna ini telah dipaparkan oleh sejumlah astronom dengan ucapan mereka, sesungguhnya jatuhnya meteor ke bumi, cukup menciptakan awan yang berat dengan asap yang bertumpuk-tumpuk yang menutupi pandangan ke arah matahari, baik secara parsial maupun secara total. Dengannya kita dapat mencermati seberapa mirip kejadian ini dan seberapa tepat kesesuaiannya antara pernyataan para astronom dengan apa yang disebutkan oleh ayat tersebut tentang akibat jatuhnya potongan dari langit. Demikian juga dengan apa yang dituturkan ayat-ayat pada surat ad duhan Bahwa asap menyelimuti bumi, menutupi pandangan mata penduduknya dan di dalamnya terdapat siksa yang menyakitkan. Masih ingat hadis Nabi mengatakan, Duhkan, kabut asap akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. di seluruh planet bumi kita ini akan ter tertutupi. Arba'ina yauman wa arba'ina laylah, 40 hari, 40 malam. Dan uniknya asap ini seperti punya kemampuan membedakan manusia. Jadi kata Nabi, orang-orang beriman yang terpapar kabut asap ini cuma mengalami zukmah. Zukmah itu pilek, bersin-bersin, ya, flu, cuman sebatas itu. Tapi orang kafir dan orang munafik yang terpapar kabut asap ini kata Nabi, badannya membengkak. Dan keluar cairan-cairan dari lubang tubuhnya, dari telinganya, dari hidungnya, dari duburnya. Ya kan? Mengerikan sekali. ya Nah ayat dengan penggambaran seperti ini seolah-olah mengisyaratkan pada beberapa peristiwa yang akan terjadi dan akan dialami manusia secara nyata. Inilah yang tidak pernah dialami kaum kafir Quraisy. Ya, Masya Allah. Nah jadi Saudara rahimakumullah untuk hari ini kita cukupkan sekian. Jadi ini intinya kita membicarakan tentang salah satu peristiwa alam yang akan terjadi menjelang tanda-tanda besar bermunculan dan termasuk tanda besar itu bukan saja dukhan bukan saja dajjal tetapi termasuk munculnya al-mahdi al-mahdi itu pemimpin kita dan al-mahdi bukan tanda besar ya al-mahdi itu tanda kecil ya tidak termasuk 10 tanda besar tetapi kemunculan al-mahdi berdekatan dengan kemunculan tanda-tanda besar Pak makanya di satu sisi kita senang dengan datangnya Al-Mahdi karena berarti kita tidak lagi menjadi umat yang seperti sekarang, Pak, anak-anak ayam kehilangan induk. Kita kan sekarang kayak umat anak-anak ayam kehilangan induk, Pak. Tiap tahun beda melulu gitu. Ya kalau Idul Fitri beda masih wajar, Pak. Idul Adha beda. Gitu. Padahal tempat hajinya kan ya. cuma satu. Namanya hari raya haji, kan mestinya satu. Gitu. Yang dilihat bukan bulan, yang dilihat peristiwa hajinya. Gitu. Kenapa bisa begitu kita sekarang ya? Karena we are a leaderless ummah kita ini umat yang nggak punya pemimpin, ya kan? Kalau kita punya pemimpin nggak mungkin idul dia sampai beda hari, pak gak mungkin. Demikian barangkali mudah ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini tidak membuat bapak, saudara sekalian yeah. makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi justru semakin mempersiapkan diri karena jujur kita tidak tahu kapan al dia akan hadir. Ya kita berharap kehadiran beliau tidak lama lagi. Karena kita sudah lama menjadi umat yang gak punya pemimpin Tapi di lain sisi Kita harus sadar pak Kemunculan al-Mahdi itu akan disertai dengan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang heboh pak ya, Yang kalau kita gak siapkan diri kita dari sekarang Jangan-jangan kita sudah Sibuk masing-masing sendiri-sendiri aja kita gak mikirin bahwa di balik Kehebohan ini sesungguhnya ada berita gembira yaitu akan datangnya ya, Faroja Ali Muhammad Kelapangan keluarga Muhammad SAW ya, Datangnya ya Al Mahdi ya. Baik, saya kira demikian. Sebelum saya tutup kalau ada yang mau komen, mau bertanya, boleh Baik, kalau tidak ada, berarti kita cukupkan ya. Mudah-mudahan Allah taala memberkahi majelis kita pagi hari ini ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Ana <tose> Asyhadu alla ilaha illallah wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh